Jawa dan kau ku tinggalkan Betapa hatiku bersedih Menghormati kasih dan sayangmu setulus pesan bersinar bulan purnama seindah serta tulus cintanya bersinar terus sampai Betapa hatiku bersedih Mengenang kasih dan sayangmu setulus Saya terus kepadaku Ada kejaran yang kau temui, untuk kita kembali lagi bersinar bulan purnama seindah serta.